Macam cara orang buta minta gaji. Macam. Ger gaji sampai ala-ala gayo jump tu. Macam ni haram. Cakap dia boleh bisu. Apa? Datin kol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka. Bagaimana kabar kurang hari ini Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa saya cakap ya Jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy Jaga kesehatan pastinya cuy Oke kali ini kita akan melanjutkan lagi uh, ceramah atau uh, dakwah dari Ustadz Syamsul Debat cuy ya Yang mana masih tempat yang dimana kita mereaksinya kemarin ya Ada part 1, part 2, dan part 3 cuy Saya masih fokus di tempat yang ini aja cuy Karena uh, Apa ya karena uh, menurut saya diceramah atau dakwah, Ustadz Syamsul debat di tempat ini tuh kayak ekspresinya dapat banget, cuy! Ekspresinya dapat banget, kena banget gitu ya. Lawaknya juga dapat, dan lebih ke apa ya? Motivator gitu ya di sini, kayak saya nggak uh, melihat ustadz seutuhnya, tapi saya melihat motivator gitu ya, motivator tentang uh, berumah tangga gitu, antara perempuan dan laki-laki gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, cuy, karena di sini saya akan... Ambil langsung ya, saya langsung habiskan uh, ceramah. Ustadz Syamsul debat di uh, apa namanya tempat ini. Saya nggak tahu di ini, kayaknya tempat uh, perkumpulan ibu-ibu uh, gitu ya. <laughs> saya nggak tahu ini tempatnya di mana, tapi kebanyakan ibu-ibu juga di sini sih. Yang video pertama itu adalah kota perkataan lelaki sehari, 8000 perkataan ya tuh di balik rumah, senyum kota dah habis. Ini kayak kalimat ya. Tuh balik rumah senyap. Kau dah habis. Ini kayaknya ini cuy ya. Kalau saya artikan ya, saya saya akan mencoba mengartikan ini sih. Ini kayak kuasa kata gitu. Kuasa kata perkataan lelaki setiap hari ya. Setiap hari itu adalah 8000 ribu perkataan gitu ya. Dan setelah pulang di rumah dan setelah pulang di rumah senyap. Ini kayaknya senyap gitu ya kalau di ini ya Kalau dieja Kayak diam gitu ya Kehabisan kata-kata gitu ya Kalau saya Apa namanya Menerjemahkan ini Ke bahasa Indonesia cuy. Pokoknya seperti itu ya. Kalau memang salah Kalian bisa benarkan di bawah cuy. Dan yang video kedua itu Ini cuy Istri kalau marah Kat anak Please jangan pindah ke suami Ya ini yang video kedua aja ya Jadi ini sangat dipahami banget cuy ya Oke yang ketiga Video yang ketiga itu adalah Koleksi teka-teki boleh bergurau senda dengan suami istri Oke koleksi teka-teki boleh bergurau, bergurau, bergurau senda dengan suami istri Saya harap kurang bisa mengerti lain yang saya cakap ini cuy Teruntung terutama teman-teman saya di Indonesia yang nonton video ini, cuy. Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi, cuy. Jom kita tengok videonya. Oke, okay, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi, cuy. 3 2 1. Kita dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Okay. Dalam kita nak mencapai jiwa ini yang kuasa kata ya. Jiwa yang cantik ini kita tengok sesuai tengok limitasi. Cantik boleh cantik, tapi cantik untuk siapa? Yeah. Baik boleh baik-baik untuk siapa Baik-baik dengan semua lah. Itu sebabnya saya baca dalam khutbah widak Nabi dah. Orang lelaki sendiri pun Kadang-kadang dia terlepas pandang Nabi pesan Apa dia, dia kata Sebagaimana kamu mempunyai hak Ke atas isteri-isteri kamu Sebagaimana <coughs> nah, kamu mempunyai hak Ke atas isteri-isteri kamu Maka Mereka juga mempunyai hak Ke atas kamu Tak yeah, yeah. Dan tak kala mereka menyempurnakan hak kamu Maka sempurnalah hak mereka Sempurnakanlah hak mereka Termasuklah memberi makanan dan pakaian Dengan kasih sayang rah, Nabi pesan bukan bagi makan pakaian saja Tapi bagi dengan kasih sayang okay. Sebab orang perempuan ni Dia hanya akan kelihatan cantik Tak kala hati dia senang hmm agak kadang, kadang bila audit bomo-bomo ni paling tak boleh tunjuk tak boleh sorok dia punya ekspresi muka dia. Ya yeah, kan? Orang lelaki kalau dia marah pun dia boleh dia. Muka yeah, yeah. tak reti tapi dia marah. Orang <laughs> perempuan <laughs> ah hari cepat <simpan> buat muka. Ha? Hari cepat je tu dia. Tak ada simpan-simpan dah. Yang -simpan <laughs> insallah menjadi <laughs> amak kita hari ni kan kita diminta berhenti sebelum pukul 2 kan. Ah, jadi kita cubalah. Nak ah, nampak nak nampak nak nampak nak nampak. Nak nampak muka? <laughs> Dia memang dia memang tunjuk sebab memang menurut kajian memang menurut kajian orang lelaki dengan orang perempuan. kalau dia buat comparisonlah perbandingan orang lelaki dia kedekut emosi. Orang perempuan dia kaya dengan emosi itu sebab Allah Taala pilih orang perempuan mengandung. Oh ya yeah, yeah. Bukan orang lelaki. Dengan emosi yang ada itulah sebab emosi lah dia boleh tahan 9 bulan. Yeh Dia pergi mengajar Jadi kaki guru Dia pergi pejabat Haa kelas dia nak ajak guru yang pregnant tu? Kelas buka berusaha ke 18 Yeh Tolong <laughs> Emosi <laughs> tu emosi Tak, <laughs> tak <laughs> dapat Tahan aja. Tuh orang Dia boleh tu Orang lelaki tak dapat ke Dia akan marah Dia, dia tak akan sabar Emosi uh, kasih sayang uh. dia kuat Disebabkan dia emosi Tak kena dekut lah Dia boleh bercakap dengan dia Haa uh. Baby, iya, iya. janganlah sepak-sepak. Mereka sepak. boleh cakap betul. Dia boleh cakap baby, baby-baby-baby. Hmm. Oh, dia boleh cakap tu. Ah, orang lelaki boleh? Nah, orang lelaki. Cuba cakap balak dengan kawan-kawan boleh kan? Kalau lelaki mengandung, najat bertumbuk perut dia mahu. Sepaklah, sepak. Lah, sepak. Ajar, budak-budak. Tapi orang perempuan, ya. betul orang perempuan dia boleh tu umumnya oh, dia tak kira kod emosi. Terus bila kalau kita tengok budak ambil peperiksaan pun kita boleh tahu dia orang tak kira kod emosi budak perempuan. Yang lelaki kod emosi dia tak nak tunjuk perasaan sedih, dia tak tunjuk perasaan gembira. Dia tak nak tunjuk. Kalau coverlah. Apa perasaan adik dapat semua A? Waktu watawan tanya uh, dia semua adalah hasil usaha gigih terdahulu. Um, kita belajarlah kelas tambahan dan sebagainya. Itu lelaki kalau perempuan. Apa perasaan adik dapat semua A? Happy lah Tapi tak dapat tak cakap Masih lah pada emak Ayah Dia boleh nangis tu depan TV, tak ada hal, tu punya perempuan Perempuan, <laughs> dia lain Balik rumah pun macam tu <laughs> <laughs> Ini, apa, perusahaan gua menemui, apa Mendengar ceramah ustaz itu, bukan kita nyaman untuk mendengarkan saja, tapi untuk ditengok juga tuh nyaman gitu ya. Karena ekspresinya cuy, Kurang bisa, kurang bisa rasa tak apa yang saya rasa gitu ya. Itu kelebihan dari ustadz Shamshul lebat cuy menurut saya. ya. ya ya ayah kerkomasi, ya dapat semua E ya bagus lah. Iya, semua E ya. Semua ini. ya. Iya, kayu ke batu tuh jodoh. Cuba kalau mak dia, mak dia dahlah lah tak dekat emosi, malahan siap hmm. nak kongsi. Hmm. tu mak. Hmm. Mak, mak, mak, semua emak, eh, ya ke? Ya Allah, nak whatsapp kat siapa ni? Ha, macam lah, nampak tak acara? Dia nampak, tak nampak. Kak Indah, jadi siap share dengan orang syak share dengan orang Ini <laughs> no, no, dia so tu sebabnya ya. kita meraihkan perbezaan itu hmm. Ya Allah, bang, anak kita Ya ke Alhamdulillah Sebenarnya lelaki tu pun happy tu Itu <laughs> sebab orang lelaki tak suka tengok rancangan bersamamu Sebab yeah. dia tak suka menangis sepan orang Muka dia menangis rancangan tadi sedih dia je ya Rancangan polok. bersamamu Tu dia marah ni Buat tengok cerita ni Syih Arman <laughs> Makan macam babi memang. Susah betul hidupnya. Itu eh, kalah dengan iya. lain. Tak nak tengok cerita ni abang ni. Cukati lah Suami pun masuk uh, dalam bilik air. Hu nangis <coughs> dalam bilik air. Dalam bilik air dia nangis. Ha. Ah. <coughs> ini real banget, cembur. Keren banget ustaz ini, Cik. Ini yang dia cakapkan itu real. Saya pernah mengalami itu, J. Di teman saya, J. Saat kita nonton film-film sedih gitu ya, dia kayak gengsi untuk uh, bersedih gitu ya Tapi di belakang, setelah dia izin uh, buang air kecil gitu ya, dia nangis di belakang cuy Pas banget, sesuai banget gitu ya Betul Bezo <laughs> Dan kalau kita tengok tu, tu sebabnya Jadi kita akan anggap perempuan tu cantik. Perempuan memang begitu, berapa kota perempuan bercakap sehari berbanding lelaki. Oh ini bahasa kota ya, Berapa kota perkataan lelaki bercakap sehari? Lelaki jumlah perkataan menurut pakar memori Asia, seorang lelaki kalau bercakap sebanyak 8000 patah perkataan sehari. Wah. Banyaklah. Tak banyak, cakap mahal dah habis Ya, <laughs> betul Itu yang suami kita pesan tak? Kalau jumpa kawan, -kawan bukan main hidup lagi Weh, Kalau yeah. kau pandai yu. Ya Allah, apa eh, papa terliput Kau lain kali janganlah, bla bla bla, bla. Hmm. Balik rumah Senyap <keteng> Balik bang hmm. Kau tak berkata anda habis Makan bang Cakap lah tu Tak <keteng> Tidak ada cakap tu dah habis Mal sampai malas tak nak jawabkan kita menjerit kepada abang. Abang, kenapa tak nampak dah jawab dah? Uh. Kenapa tak dapat dia jawab? Tu taklah tu. Orang lah berapa patah perkataan bercakap sehari. Berbulan berapa, berapa ni? Hanya 28 hingga 30,000 patah perkataan. Kan? Oh. Masalah yang paling besar adalah mesti dihabiskan tu masalah. Oh. Itu yang dia sampai tinggi. pasal tak? Dia sampai topok tepuk nak suaranya dengan cerita, Nak cerita-cerita lah, tepuk-tepuk Kalau nak tepuk. tak lah, kalau cengiak, cengiak-cengiak Dan yang paling saya tak faham, bola lelaki tak faham satu perkara Kenapa kalau bercerita kena tengok muka korang, kenapa? Kenapa? Tengoklah sini ha? Orang baca suap khabar ni boleh dengar cerita je lah Tengoklah sini ini kadang-kadang okay. lebih menghargai dia Ada gitu orang ya. perempuan cakap bukan apa Dia macam puas tau Bila orang tengok yeah, muka kita Lebih menghargai Itu gitu. sampai telan telah Nelio Tadi kan bangkan kan? <laughs> Macam tu lah Allah je Alhamdulillah cerita kena tengok muka Itu antara beza Kena faham <laughs> Okey Okey video pertama udah selesai Kita lanjut ke video kedua aja ya uh, Ini yang isteri marah kat anak gini tu ...tapi suami juga kena gitu ya. Okey, tiga, dua, satu. Cakap elok-elok dengan suami. Jangan ganggarang-gang. Orang perempuan ni satu perangai dia kadang-kadang. Dekat luar, waktu program Puspanita, dia lembut. Bukan main lagi. Makasihlah, Ustaz. Ustaz dah makan ke Ustaz dah makan ke belum? Rumah lembutnya. Ustaz makan dulu lah. Tak Haji Amah dulu. Haji Amah, Haji Amah. balik, gang. Dia buka tudung, dia pakai pakaian rasmi yang pagi datang tu. Haa, hmm. kambang macam Mulalah dia mencari habitat tu. Tu gang, -gang dia, oh, kau jap kat ruang tamu, kau jap kat dapur. Hmm. Hmm. Mulalah ketika pagi mandi. Apa pula dendam satu lorong dengan seorang satu, satu nasihat saya boleh tak marah anak jangan pindahkan suami iyi, boleh iyi, tak iyi. Boleh ke iyi. tidak? Hmm, insya ya insya insya-Allah kalau tengoklah kan. Boleh contoh iyi, suami kita ni jangan kita marah anak jangan pindahkan suami apa benda contoh Pergi mari kau mau hutan tak gerang nak buku, apa kau apa nak ni kita nak mengaji pergi mandi Hei, budak ni suami abang. Assalamualaikum. Salam. Ha. Pak kau simpul simpang tanya <tuk tuk> jawapanlah bang. bang, bukan sini tau tempat lain. Ha. Apa dah balik ha. Kenapa mau marah ni? Biasalah bang anak kita kan. Pergi <tuk> mana Mana pak ada marah hendak baliklah bang. Ye. <tuk> Beza kan. Ini tak payah mana kau, aku aku tambahkan geram aku budak ni. Assalamualaikum. Mana saya call lagi? kem. <tuk> <tuk> kau waktu baru sampai. Dengan aku garang-garang, la ilaha illallah ilah, Aduh hai. Suruh saki jadi imam, mela elok cakap ni garang Abang sini jadi imam! Dia kasar pula, baru jadi setiausaha bus panita garang Bukan tinggi, uh, tu palai Gua, gua, gua ga faham je Pus panita, pus panita itu maksudnya apa ya? Ada organisasikah uh, Saya Pokoknya saya ga paham ni tu pus panita Kerana sudah berapa video Syamsul ini apa Syamsul debat saya react pasti sebut kata Puspanita itu cuy nama orang ke atau gimana kauan bisa komentar cuy Di sinilah abang jadi imam suami dulu tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata Jadi imam abang tak pandai tak pandai pakai telokong belakang apa hal kulak laki, laki. laki kau pakai telokong Haduh hah bukan terus tak menti jiwa, solat bersama hmm. suami pula doa Ya Allah dalam bahasa Melayu biar isteri tu dengar yeah. Ya Allah sesungguhnya aku sayangkan isteri ku Ya Allah Boleh dia doa macam tu bahagia tak? Ya Allah sesungguhnya aku sayangkan isteri ku suka tak? Suka Doa saya tu bini saya ya la, lah ya la, lah ya la, lah ya la, lah <laughs> ya lah la. ya lah ya lah aku sayangkan isteri ku apa berlaku anak mesti tengok mak dia ya yeah. Ya, pandang depan tau. Anak feeling pun tak senang pun. <laughs> like experience aku ]nya. juga sayangkan anak sulungku ku, Alung. Ya Allah, Lung, nama kau lah, Alung. Nama mana apa tak? Sambut nama anak tu. Aku sayangkan anak ku yang kedua, Angah. Angah nama kau pun ada. Aku sayangkan anak yang ketiga, Alang. Tahu tak apa. Dia oh. yalur. Tahu tak apa. Mak, ha, itu dia nilai. Kalau dengar doa yang tak berpekelia, jangan main aming tau. Oh, yeah. Ya Allah kau berikanlah aku Ya Allah Kita pun amin, amin. Oh, yeah. Langsung makbul Kawangan baru dibuka <coughs> nah, kan? yeah. Boleh kita dalam keluarga ni Jangan stres-stres Cantik kita senyum Sebab apa sunnah Nabi tau senyum pun busung nabi. Ya, yeah, benar sangat. Sebab nabi gemar tersenyum. Walaupun ada satu kisah tu nabi tengah pegang kain tu pilih kain ada seorang Arab Badui rentap kain nak kain tu daripada kain najram, kain kasar. Hmm. Merah ni tengok nabi ni. Nabi boleh pandang dia senyum dan nabi bagi kain tu kat dia. Oh. Ha, nabi kita oh, senyum banyak. Senyum lagi dia Allah. senyum pandang. Eh, empat benda tau yang kita tengok pun dapat pahala. Pertama, pandang suami dapat pahala dengan kasih sayang. Suami pandang isteri dengan kasih sayang dapat pahala. Kedua, pandang Quran. Walaupun tak baca, pandang pun dapat pahala. Lebih lagi kalau baca. Pandang Kaabah pun dapat pahala. Apatah lagi beribadah di sana. Dan juga pandang apa satu lagi. Pandang mak ayah kita pun dapat pahala. Apatah lagi buat baik pada dia. Pandang mak ayah, pandang pasangan, pandang Kaabah, pandang Quran. Empat pandang. Jadi pandanglah balikkan buat. Hmm. Yang suami tengok lah. Kau tengok aku pun. Tengok abang lah, siapa lagi. Anak semua misni. Kau salah mak kau. Rasa tak lama dah ni. Kau so, pandang janganlah malayat-layat kan. Nah, Lepas tu pandang kan dalam rumah tangga peranan kita bergurau senda. Nabi pun bergurau dengan isteri Nabi. Main kerja-kerja, yeah. balik dia buat. Abang jadi hari ni. Ah, dalam rumah tak jangan kat luar kampunglah kau jawab hari tu panitia har je-je-je ni sini apa semualah. Main kerja-kerja dalam rumah, dalam rumah. Okey. Sekarang video yang ketiga je, koleksi teka-teki boleh bergurau. 3, 2 1. Main gogo main teka-teki ke? Dan banyak-banyak air, ayam apa paling berani? Ada juga family. Ayam apa paling berani? Air apa paling berani? Tak tahu. Ha. Ayah hujung. Ya itu pun tak tahu Kenapa, kenapa nama banyak-banyak motor Kenapa nama motosikal tu Yamaha Yamaha Sebab nama yeah. tak Sebab pada Jopun Kalau pada Malaysia tak tahu nama Yamaha mud pun tak tahu yeah. Dalam banyak-banyak lampu Lampu apa kalau pecahkan keluar orang yeah. uh. hmm, Lampu Aladin jawab. Yeah. Lampu ajaib Tak Jawapannya lampu mahjiran sebelah Cuba kau pecahkan, mesti dia keluarnya, kau pahal, tu kan? Apa susah? Dalam banyak-banyak tikus, tikus apa dua kaki? Ya yeah. Mickey Mouse Ya, yeah, ya yeah, Mickey Mouse Dalam banyak-banyak itik, tik apa dua kaki? Donald Duck jawab ya Itik memang dua kaki eh <laughs> Allahuakbar, tu yang payah tanya tu <laughs> Ini jebakan ini oh, Confident Donald Duck, pada kan? Juga kena. Macam mana cara orang bisu minta rokok? Gini tak? Macam mana cara orang bisu minta rokok? Ha betul, Puan tu betul macam ni lah. ke? Macam ke? Yeah. Bagus. Akhirnya ada yang betul? Yeah. <laughs> macam mana yeah. cara, cara orang buta minta gaji. Macam mana? Tak payahlah payah gayo gergaji. macam tu. Macam ni lah. Cakap dia lah, bukan bisu? Oh. Pak, datang gol. Lah aku dah sibeik tak buat ada. Tu <tuk> <tuk> dia sembayang ni je bang. Cel-cel Charniga. Kan. Hmm. Lepas tu soalan tu ada lagi. Ada seekor buaya bunting besar makan orang. Kau tu dah ready dengan senapang. Keluar <tuk> buaya bunting besar tu, dan tembak tepat kepala dia. Mana mati bunting. dulu? Maknya mati dulu ke kan? anak mati dulu? Gua enggak mau <tuk> jawab. Anak sebab apa? Sebab ke perut Ada yang cakap mak sebab badan dia Dua-dua salah Boyo tak pernah bunting Boyo <tuk> bertolong Ha ilah dah lah menyarap Kawan tu nak tengok boyo macam ni Mana ada? Tapi soalan teka-teki saya bagi tadi, teka-teki saya bagi tadi sebenarnya kalau kita uji tak boleh <tuk> begitu bagus sebab dia nak menguji fokus. Temang. Dia terpengaruh dengan soalan sebelumnya maka mempengaruhi jawapannya selepas itu. Sampai terlupa dia itik memang dua kaki. <tuk> <tuk> boleh dia terbayang tu om bisu dan abisu. Biarlah buta tadi. Faham Maknanya dia sampai terlupa yang buaya itu tidak bunting. Okay, ha, jadi okay. maknanya atas kita boleh balik ya. Kita.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 Kunci tak boleh ada satu dalam rumah hmm. Kunci tak boleh ada ada satu je dalam persatuan Maksud dia Kunci tak boleh ayah dia pegang Ada kunci spare Ayah ada satu isteri ni pun ada satu Anak-anak pun kaya ada kaya satu ya, Maka kunci dia. yang ada tu jalankan peranan masing-masing Untuk membahagia dan saling membahagiakan Dalam persatuan Apa juga jangan dengan kunci persatuan pada pengurusi Bukan kuncinya pada AJK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 Saya so, ucap terima kasih Kepada pihak Puspanita Sudah hmm, selesai? Saya ingat last saya handle Puspanita ni Tahun 2006 nah, Dia sebut Puspanita Aa, Saya handle Puspanita Bawa dia, ya, Puspanita Puspanita dia buat team building dia buat dekat Belaka Saya ingat saya grup dalam 50 Puspanita orang Puspanita ni kayak Dengan syarat dia kata Saya sorang macam Saya kata okey lah Saya kata masa itu kan buat Dulu lah lama dah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 kunci dan tunjang digelar memberi input-input terbaik untuk dibawa pulang dalam keluarga masing-masing untuk menyelesaikan masalah-masalah keluarga yang kian kian hangat sekarang ni. Jadi mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam masa. Terima kasih banyak yang berdurat datang pada Rasulullah taala sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, cuy, itulah tadi uh, dakwah atau ceramah dari Ustadz Syamsul debat cuy ya. Di sini adalah part keempat dimana kita menghabiskan, sekaligus menghabiskan aja gitu ya. Dan akhirnya saya mendapatkan lumayan banyak banget pengajaran. Dan yang pastinya saya terhibur banget ya, terhibur banget. Ini yang menarik cuy. Disambil kita uh, mendapatkan pengajaran, kita juga bisa mendapatkan sebuah hiburan gitu ya. Dan hiburannya malah melebihi apa yang kita bayangkan gitu ya. Komedinya dah gila banget sih. Komedinya dapat banget. Kayak gua liat stand up komedi gitu ya. Stand up komedi kalau di Indonesia itu kayak stand up komedinya ini cuy. Uh, mongol, mongol ya. Cuman mongol itu agama Kristen ya. Tapi dia menceritakan tentang sesuatu yang benar-benar terjadi di kehidupan dia pribadi. Dan di kehidupan orang-orang, pokoknya kehidupan-kehidupan kehidupan kita sehari-hari gitu ya, sama persis, sama persis, cuy. Dan satu yang buat saya itu sangat tertarik dengan Ustadz Syamsul debat, cuy, karena ekspresinya. Saya menyukai lawakan yang penuh dengan ekspresi, cuy. Itu penilaian saya kalau di segi apa dari, dari segi komedi, cuy. Oke, okay. dan terima kasih, juga Ya, terima kasih karena ini durasinya panjang banget, jadi mungkin itu aja, cuy. Apapun yang saya pertanyakan, korang bisa komentar di bawah. Kalau memang suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau nggak suka, dislike aja buat korang yang baru mampir atau join ke channel NDTK. Bantu subscribe channel ini biar kita lebih bersemangat lagi membuat video-video seperti ini, cuy.